You guys will come back with me finally half masih di catatan kaki. Tuh gua tuh baru tahu kalau YouTube Rewind 2021 itu udah tayang. Gitu. Gua dikasih tahu sama follower gua ya kayak, "Bang, nih ada YouTube riwan 2021." gitu kayak. Baru kayak, "Oh." Ada gitu Jujur gue tuh kangen sih kayak Youtube 2016-2017 itu Kangen gue Tapi mungkin ini semangat baru gitu Kayak anjing Ternyata mereka masih ada loh Kayak gue sama sekali belum ngeliat ya Ntar kita lihat bareng-bareng Dan semoga ya ranah Youtube ini kembali ke zaman 2016-2017 itu Dimana kayak kreator tuh masih kayak jajanya gitu Gak ada drama ini drama itu gitu Tapi yaudah guys kita langsung aja reaction Youtube Rewan 2021 kualitas. Scarlet. Mungkin ini video sponsornya ya, nyebon YouTube Riwan ini ya, Scarlet Indonesia. ya. Oh iya. Nuansanya Indonesia gitu ya, merah putih ya. Oke, okay, presented by Scarlet tuh kan bener. Tim Tuan and Aulio of Production. Pun bon Chandra sama Aulion ya. Performs by Ancet ya, nuansanya udah kayak film gitu loh Keren banget sih Cantera Leo Mesin kota lagi, nih kayak. Itu pakai uang jajan lagi. Dek, de, kamu tuh siang bolong gini ya. Bawa waktunya dipakai untuk belajar gitu biar jadi orang. Oh, ya, ini juga aku lagi belajar dari mereka bu. Anjir, ini... Biar jadi anak-anak jangan sekarang punya banget punya ya. Ya, ya, ya. Belajar dari biar YouTube gitu. Biar kita tinggal di rumah kayak gini lagi. Waduh.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 Bukan mata. Tapi hati. Anjir, ini pesan banget cuy. Kalau di atas tuh jangan buta anjing. Anjas kenapa gue marah ya? Sabar ya. Pintu keramat dari YouTube Rewindur 2020 ya, Andovi sama ini Jovial keluar YouTube tuh. Dek, oh, sonnya anjing. Dek, gila sonnya. Boom gitu. What the fuck. Oh, anaknya masuk ke pintu itu, siapa tuh, lupa gue. waa ajer datara shiiit suatu so, youtube legend anjing polin wii gila ini orang paling lama di youtube anjing Keren, keren. Oh, ini sering cover lagu TikTok deh. Aji Ventura sih. legend-legend loh. Fuck men. Jim kangen gua. Cing. Chat keren banget, ya? ini youtuber ini, ya. Makanan, ya? Arimah pocong. Pocong ajing, LDP tuh cok. Siapa namanya tuh? kayak ya? gue sumpah sumpah gue merindungi sumpah Eka Eka Eka ada oh. ini viral di TikTok sini oke okay. seru loh dari lagunya gitu match banget coy siapa nih siapa bro Gak tau, gue ajing. ajing gue gak ngikutin sampai anu Jebung, oh ini yang. Negeri ini tuh negeri anjing. anak muda. Jadi, nana, muda nana, boy. Oleh anak boy oleh Apa kegelisahan yang dirasa? hari-hari ini. dosa Dosakah kita punya kulit yang hitam? Haruskah kita siapa ya? punya kulit yang putih biar bisa dihargai orang? Sorry ya, ini ngerti, cuy, Mendapatkan kesempatan dan akses yang sama terlebih untuk pendidikan yang lebih inklusif. Mereka yang tinggal di daerah terpencil harus punya kesempatan sama Anjing, kesempatan ada, dengan ada mereka pesan moralnya, Cuk. dalam menempuh pendidikan. Nyatakah keserangan gender. Anjing dengan saja cinta, cinta Laura. yang ada perempuanlah yang menjadi korbannya. Apa salahnya mempunyai cita-cita Oh dia ya, dari pihak feminim ya yang menjadi realita. Memenuhi potensi diri Agar menikmati hidup yang berarti Menjadi perempuan Indonesia nggak mudah Menjalani hidup dengan resah Di Indonesia yang krisis bukan cuma manusianya Ancing. Tapi juga alamnya Ada Om Firza Besari Salah satunya adalah efek pandemi Yang mengalihkan perhatian kita Orang-orang fokus terhadap isu kesehatan yang memang perlu dan bagus, tapi kita lupa bahwa limbah medis yang menggunung menjadi masalah baru. Yang bener banget, gua setuju sih. Limbah medis Tidak tuh loh. Mau ngomong soal manusia, ada fairy dalamnya, loh. sistemnya Selalu aja ada yang bikin kita khawatir. Gua Dia sih nunggu sih hadirnya Agung Hapsa ini. gitu loh. Gua Tidak nunggu punya sih. Masih Indonesia Wih. masih punya harapan. Chandra Lio guys kita semua. Hmm, Alfi Rev. Ini kemarin keren banget sih karya-karyanya tuh sih, sumpah gua tuh Demen sama dia dari dia yang cover-cover dulu ya. Jer setnya tuh keren banget cowok, cuma. Cowo. Aulion, Aulion, betul. Aji, kreator-kreator lama, cu. Ini pasti... awalnya yeah, tuh sih khas-khasnya tuh gini. Motion-motion ini loh. Anjas. Anjig, keren banget. Instrumennya keren banget, anjir. Kenapa gue gak ada di sini, cu. <laughs> Sumpah Di the next level Ini kreator Indonesia guys Respect gue respect <tongan> PS Tour anjing <ada> PS Tour <tongan> gol dia. Waduh, ini masuk ke cerita awal tadi guys ya. Anjing keren-keren keren. Kenapa dia? kenapa? yang sakit, Apanya? Cacing berdinding gua cok, fak. Oh ini, <sighs> ini covid kemarin ya. Aji keren banget cok. Sabar sabar, gua, gua masih masih ngeraba ceritanya nih apa ya. Aji, ah, orang-orang lama cok, dia ada Denny sama aku cok. Paham nih siapa juga gue Ini dalam banget sampe gue belum ngeraba, cok. Ini ceritanya apa, cok? Wow, ada uang-uang gitu, -uang emas-emas gitu ya? Gitu ya. Anji merinding. Gue cok, sumpah. Jombi gitu ya Aduh Kenapa harus Kenapa harus endingnya gini cowok Kok gak mau nangis hajing keren ini cocok anjing anjing gak normal sih yang buat nih cocok sumpah gila yang buat nih sumpah keren Sek ini cocok keren banget ya. Ini kostumnya gila, ini propertinya nih, keren sih, gua salut banget sih. Derek, udah kelar, coy. Adinia Widarsi ini orang, orang yang di dalam warga. Ya. What ini disponsori oleh Pastor COY Ajing. Masih masih panjang nih cu Orang-orang yang Intifate in in Oh inisiasi dari Chandra Liao Masih ada Jovial ternyata ya yeah. Nih edan CGI nya guys Gila Gila gak tuh coq Sendiri dia sekarang. Ending, guys. Ah, jing serem. Kay kayak lega tuh abis nonton bioskop gitu. Sumpah, leganya tuh sama, cok. Gila, kayak. Ah, mungkin, mungkin... Mungkin di, di mungkin kalian atau di luar sana juga mungkin um, kangen gitu ya. Kayak kreator-kreator lama gitu. Mereka apa ya? Mereka kembali jaya gitu loh kayak kayak di zaman-zamannya kreator masih idealis gitu, masih punya apa ya? mus konten yang bener-bener itu dari dia gitu loh, bukan kayak Kayak sekarang kan tren Semua jadi kreator Ngikutin itu semua gitu Gue kangen ya kayak